Tidak waktu kembali Untuk mengulang lagi Mengenang dirimu di awal dulu tahu dirimu dulu Hanya meluangkan waktu Sekedar melepas kisah sedihmu Mencintai dalam sepi Dan rasa sabar lagi Yang harus ku pendam dalam Mengagumi dirimu Melihatmu genggam tangannya Nyaman di dalam pelukannya Yang mampu membuatku Tersadar dan sedikit menampil